Halo sahabat Tani Karya Di video kali ini saya akan merekomendasikan tiga insektisida yang saya gunakan yang paling ampuh ya Ada Hadaregen, Alika, dan Prevaton. Nah sekarang kita bahas bahan aktif dari tiga insektisida ini Yang pertama, Regen 50SE ini produk dari BASF, ya, yang memiliki bahan aktif Vibronil 50. Insektisida ini merupakan racun kontak lambung dan sekaligus sebagai zat pengatur tumbuh untuk tanaman padi kita yang memiliki warna pekatan putih ya yang bisa menyampur dengan air dosis yang kita pakai ini 4 tutup bertengki untuk pencegahan saja ya dan yang kedua Alika insektisida alika 247 ZC ini merupakan produk dari si jenta produk yang baru ya yang memiliki bahan aktif lambda sihalotrin dan diamethoxam ini mempunyai dua bahan aktif ya beda dengan tadi hanya satu warna cairannya ini putih kecoklatan jadi dia langsung menyampur dengan adukan air ketika kita mau mengaduknya dan akan semprotnya ke tanaman padi ya untuk mengendalikan hama ulat kutu dan hama yang lainnya dosisnya sama 4 tutup petenggi untuk pencegahan ya dan yang ketiga kita menggunakan Dupont Privaton 50SC yaitu produk dari Dupont ini juga insektisida sistemik dan kontak yang berbentuk cairan warnanya putih ya, yang memiliki bahan aktif Glutantraniliprol 50 gram per liternya untuk mengendalikan hama ulat dan lain-lain ya pada padi dan tanaman kubis. Untuk dosis Dupon ini sama kita menggunakan 4 tutup per tanki, hanya untuk pencegahan ya. Kalau untuk sudah hama sudah ada kita bisa menambahkannya sendiri ya sesuai keadaan di lapangan. Ini tiga insektisida yang saya rekomendasikan dan yang saya gunakan mungkin bermanfaat kalau kita gunakan Karena apabila ada yang lain kita bisa sharing-sharing ya Oke terima kasih itu tadi